Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT Indonesia di mana kalian berada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 Nah, di sini Mimin akan memberikan informasi mengenai kesarian Boy William yang saat ini lagi libur dan di Korea. Nah, berita bahagia nih di mana di sini Boy William sedang bersama dengan bidadari-bidadari Cantik. Pacar-pacar cantiknya nih ada dua orang yang sedang mencium pipi kiri dan juga kanannya. "Orang, -orang tercintanya. kedinginan bareng-bareng pacar-pacar aku." Tulis Boy William di akun Instagram pribadinya. Ada 5.600 30 orang yang menyukai status terbaru dari Boy William dan termasuk di sana ada Ayu Ting yang melek like status terbaru dari Boy William yang sedang memeluk hangat para ponakan tercintanya. Dan status tersebut pun dikomentari oleh para sahabat, Boy penyayang banget sama ponakan apalagi sama anak sendiri nantinya. <tid> Pasti Ayu lihat ini tambah sayang sama Boy, memang benar kata Ayu kalau Boy itu perhatian banget. Pantas Boy masuk kriteria Ayu Rosemalina. Dan dia menginginkan laki-laki yang penyayang terutama sama anak kecil katanya dengan Hellstack Love di penghujung kalimat. Boy William selain keren dan juga tampan ternyata sangat menyayangi ponakan-ponakannya. Dia wah wah, gimana ya kalau Boy nanti punya anak nih pasunya bakal disayang banget. Inilah keseharian Boy bersama dengan keluarga tercinta yang sedang jalan-jalan di Korea Selatan menikmati indahnya salju dan juga dinginnya es eh, salju di sana. Wah wah, semangat untuk Boy William selamat liburan nih. Ditunggu ya segera pulang ke Indonesia. Dan ditunggu juga nih kolaborasinya bersama dengan Ayu Ting Ting Wah Mimin juga udah gak sabar nih Pengen lihat Ayu dan juga Boy collab lagi Biar rame lagi nih ya meninggalkan informasi Boy William yang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarganya, di sini juga ada penampilan Aitinting yang menjadi sorotan karena hari ini adalah hari pertama untuk Aitinting dan juga para sahabatnya tim Brownies TV tampil lagi secara live di Brownies TV di pemirsa. Inilah yang kecantikan TV yang memang luar biasa, natural dan juga bikin seger siapapun yang memandangnya. Bagian semua di sini juga ada kebahagiaan Ayu Ting Ting bersama dengan keluarga dan juga timnya yang sedang me time. Dan juga, katanya, sedang ada acara nih obrolan-obrolan santai bersama dengan tim dari Ayu Ting Ting. Semoga persahabatan dan juga tim dari Ayu Ting Ting semakin kompak. Semoga selalu bahagia ya, ambilnya ya pola alamin Dan di sini juga ada beberapa kebahagiaan Ayu Ting Ting. Di sini ada kebersamaan. Kebersamaan sama dan juga sang buah hati tercinta Bilkis Humayra Harrazak. Dan disini juga Mimin menyajikan kebahagiaan Ayu Ting Ting. Bisa kumpul lagi nih bersama dengan sahabat-sahabatnya di Brownies TV. Kebahagiaan yang sangat luar biasa tentunya. Yang semua selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting hari ini yang Mimin sajikan khusus untuk sahabat-sahabat di rumah. Semoga tayangan yang Mimin sajikan menghibur tentunya untuk para pecinta Ayu Ting Ting dan Ayu Ting di dapur berada. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar ayu ting-ting Semangat dan selalu semangat akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian Gila ya Masunatan soalnya jadi ibu hajat iya sama rekan-rekan sekalian ya mau sunatan soalnya jadi ibu hajat No I'm addicted to you and sama panas guys Hmm, mm, enak banget. Hmm, hmm, hmm, Pak. Mm. Mm. Mm. Mm. ini digarut juga enak Pak. Hmm, ada ini paling enak. Cuting. Ah, cumi kuliner. Untuk paling sedap nggak ada yang lain. Kita coba ya hmm hmm maknas ngerasap guys beresnya guys hmm cuma ada di ting-ting kuliner hmm kemiknya kemiknya dalam nasi panas hmm guys, aku lagi makan kapok ini cemilan paling enak, gak ada yang lain hmm. hmm. ordernya cuma di ting, -ting kuliner Mau we order gue we'll langsung order sekarang ya mana nih langsung cepet banget habisnya, guys hmmm masket masjid soya Mandulan, ya, ke ting, ting kuliner guys 음, 음, nyemil Kapok 음, 음, 음, 음, ting 음, 음,